semuanya welcome back to my channel ya selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan info-info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia selota oke kembali lagi di sini bareng gue yang pastinya aduh langsung dikasih resminya nih di awal permainan ini ya oke sambil kita pantau-pantau terlebih dahulu ya kemudian di sini gue juga akan membahas ya tentang Hmm, info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini dan juga bocoran slot gacor hari ini ya pokoknya di sini gue akan ngasih kalian tips dan triknya nih biar kalian juga bisa dapetin cuan-cuan tambahannya di situs yang sedang gue mainkan ini. Oke okay, pokoknya kalian jangan kemana-mana tontonin terus dari awal sampai akhir dan jangan di skip skip ya biar nggak ketinggalan juga info-infonya dan ya pasti kalian juga nggak usah khawatir. Semua informasi tentang slot Gacor Ada di channel gue ini ya Oke okay, uh, di sini gue ada sepin-sepin ya Di B3.000 Gue bawa modal 70.000 Ya mudah-mudahan sih Gue bisa dapetin cuan ya Oke okay, Kasih slot lagi, cakep Ayo dong uus Kasih cuan-cuan yang banyak ya Aduh-duh-duh-duh Oke okay. Nice Kasih lagi dong sayangku ya Aduh kasih slotnya dulu Ini lumayan loh Oke okay, pastinya di sini Jangan lupa untuk support supportnya ya Buat kalian yang sudah hadir, -hadir di disini Nemenin gue kali ini ya Dibantu like, komen, dan di subscribe channel ini Dibantu share-share juga Dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info-info nya dari gue setiap hari, ya pastinya karena setiap harinya gue akan memberikan info-info uh, tentang surga, yang buat kalian mantul sekali nih guys ya. Auto Siwan itu 134 ribu ya, wow. Luar biasa banget, total yang gue dapatkan 1870 ribu di awal 3 ini nih wow dikasih lagi kali 250 mantap banget Mamen. gila gila gila ya aduh dikasih cuan-cuannya lagi dong auto langsung legit nih saldo gue ya Karena gue sini juga cuma bawa modal receh-receh aja gila nggak sih oke okay, gila lah ya dan tentunya di sini gue mau ngasih bocoran-bocorannya ya tentang situs yang sedang gue mainkan ini oke okay, di sini gue permain di situs lollipop 138 aja makan permen gacor men. Jadi buat kalian langsung hajar aja karena gue rekomendasiin situs ini buat kalian para money, ya Selain situs ini aman Dia juga sudah terpercaya dan berlisensi ya. Jadi enggak usah khawatir yang mau join langsung hajar aja ya di lollipop138. Yang mau nyocol-nyocol, yang mau uh, uh, cari cuan-cuannya ya bisa langsung merapat aja ke channel gue. Untuk link kecilnya nanti akan gue taruh di kolom komentar ya sayang ya Banyak main santu-santui aja sambil ngopi-ngopi sambil sebat-sebatnya juga biar makin mantu hmm, Kasih trotnya dulu Mantep banget nih Gila 20 ribu dikali 15 ya Auto cuan lagi gak tuh Mampus. Dikasih frisbee-nya lagi mantep banget gak sih yalah ya gila sih lollipop 138 kalau kalian nggak percaya mending kalian buktiin aja langsung oke okay? dan yang perlu kalian tahu di sini kenapa gue bisa uh, segacor ini ya karena gue juga diimbangi sama RTP uh, tinggi ya di sini gue main di kisaran 90% ke atas jadi ya selain, selain gue ya kalian mainnya juga di RTP tinggi ya uh, di kisaran 90% ke atas karena kalau kita main di RTV tinggi, itu untuk e, dapetin cuan-cuannya juga semakin tinggi Dan pastinya kalian juga jangan salah pilih juga ya untuk game-game gacornya Ini kalian bisa lihat sendiri untuk RTP-nya di Lollipop 138 ya Dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi dong Oke, cakep banget Kasih kuningnya dulu ya sayang ya Ayo dong Wow gila 137 si 437000 yang kita dapatkan Mantep banget masih ada 4 face lagi ya Aduh kasih cuan-cuannya dulu dong Uus Please kasih lagi Uus, hantam terus Uus Lumayan ya 509000 dong Aduh total yang gue dapatkan ada di angka 1.800 ya Untuk saldo gue dari Modal receh-receh aja sih ya enggak sampai 100 ribu nih. Oke, okay, gila banget nggak sih? Ya pokoknya kalian uh, pantangin terus aja sampai akhir karena di sini memang gue sharing-sharing ya dan gue berbagi untuk kalian. Semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk dapetin cuan-cuannya di Lollipop 138 ini ya. Oke, okay, sampai menonton ngopi-ngopi sebat-sebatnya jangan lupa juga ya dan tentunya di sini gue juga mengingatin ke kalian karena ini hanya untuk hiburan aja, jadi jangan pernah jadikan game ini untuk mata pencarian sehari-hari ataupun pendapatan utama kalian ya. Oke, gue buy spin dulu di 480, kita gaskan, gaskan aja ya. Nice kita lanjut lagi sayang. Aduh, dududuh, please jangan disakitin dong Oo. Uh, uh kasih cuan-cuannya dulu wow ayo dong sayangku Wih, kasih lagi ungunya sayang nice hajar lagi ungunya aduh mantep banget Yuk kasih shotnya dulu cakep. Lumayan lah ya kalau abis ini gue nggak uh, dikasih ya. Oke okay, karena memang gue udah dapetin cuannya juga lumayan di sini ya. Dan pastinya gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah hadir di sini nemenin gue sampai akhir dan semoga kalian semua yang sudah bergabung di Lollipop 138 dapatin kemenangan yang besar juga punya semangat terus tempurnya. Semangat juga para pejuang receh ya sini jangan lupa untuk support-supportnya, dibantu like, komen, dan di subscribe, dibantu share-share juga, dan jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya ya, May, ya. Aduh, karena memang di sini gue udah dapetin suanya nih, ya mungkin sudah waktunya gue akhiri game ini, ya. Yang terpenting gue bisa wede juga, nice banget, sensasional ya. Oke ya, gue izin pamit undur diri ya, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Salam sensasional untuk semuanya, bye.